Di kabar pertama persahabat kita awali dengan kabar yang mana akun Indosiar sudah terlihat kembali di luar negeri. Persahabat ya Alhamdulillah untuk mendukung Leslar di luar negeri sudah bisa tentunya melihat akun Indosiar dan bisa voting lewat akun Instagram kembali. Kita selalu support dan dukung yang terbaik, mudah-mudahan kekompakan masih tetap terjaga dengan baik untuk Leslar Lovers kemudian juga persahabat ya kita lihat semalam tentunya kabar sedih yang kita dapatkan kompak tim lestar entertainment mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan dengan lesti bilar dan abang El namun satu persatu dari tim lestar entertainment pun kompak berpamitan persahabat di antaranya dari mas gongli Mas Gong Li mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan bareng Lesti dan Bilar. Ada kalimat yang dituliskan oleh Mas Gong Li. "Suka dan duka dalam kerja tim yang kita alami membuat gua banyak belajar. Gua seneng bisa bertemu dengan kalian, tapi setiap pertemuan akan berujung perpisahan." Terima kasih atas segalanya. Itu kalimat dari Mas Gong Li ini kalimat perpisahan. Ini kalimat tentunya bersabat ya bahwa Mas Gongli tidak bersama dengan Leslar Entertainment lagi. Hanya doa, mudah-mudahan Leslar Entertainment kembali bangkit dengan warna yang baru. Kita selalu mensupport, selalu mendoakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita. Dan di disini pun memang banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Salah satunya dari akun L2W Ikut menanggapi Sukses selalu bang Terima kasih selama ini sudah bersama Leslar Masya Allah Kemudian juga persahabat ya Ada postingan Tentunya dari dekat Lesti Bilar dan abangnya Masya Allah Keluarga kecil yang sangat berbahagia Mudah-mudahan rukun kembali mudah-mudahan selalu memberikan kejutan kebahagiaan juga untuk banyak orang. Kita lihat juga persahabat. Di sini ada postingan dari Akurosa Anskoles 24 lar mengunggah kembali momen podcastnya Kak Mary Riana dengan Rudy Salim. Di sini disampaikan oleh Rudy Salim, Leicester Entertainment tertunda untuk sementara waktu, persahabat. Untuk bisnis dan proyek. Antara Rudi Salim dan Leslar Entertainment itu masih berjalan, tetapi hanya tertunda untuk sementara. Itu yang disampaikan oleh Rudi Salim saat di podcastnya Kak Merry Riana. Namun di postingan ini pun memang banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Di antaranya dari akun t 004 mengatakan, Saya mikirnya juga gini Kak karyawan diberhentikan karena bos mau rehat dan nata diri dalam waktu yang tidak menentu kalau karyawan dipertahankan siapa yang gaji itu kalimat respon yang diberikan ya dan kita lihat juga tanggapan lain dari akun Instagram Masya.kayla mengatakan tertunda ya guys bukan berarti bubar yuk kita doain yang terbaik Buat mereka supaya bisa bangkit lagi Amin Hanya doa yang selalu kita berikan Tentinya mendoakan yang terbaik Untuk Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga persahabat Kita mendapatkan asuhan vitamin Yang sangat benar-benar membahagiakan Vitamin malam jumat malam. Terciduk Rizky Bilar lagi main sepak bola Ditemani oleh Bunda Lesti Kejar Masya Allah Ini momen yang sangat benar-benar langka Yang kita dapatkan Papa Bilar mulai aktif kembali berolahraga Kali ini langsung ditemani oleh Bunda Lesti Cidukan yang sangat benar-benar membahagiakan untuk kita semuanya Mudah-mudahan selalu seperti ini mereka berdua ya Buat Lesti dan Bilar rukun kembali dan semoga selalu diberikan kesehatan Kita simak juga bersama Banyak komentar dan respon juga yang diberikan Di antaranya dari akun hasanadotbarirutul Menyatakan Alhamdulillah bisa lihat kalian terobati sudah rasa rindu ini, Masya Allah Kita lihat juga bersama, ya, dia tanggapan dari akun Rehana aku mengatakan, kayak lagi flashback katanya tuh ya, Masya Allah. Ini vitamin yang benar-benar membahagiakan kita semuanya. Mudah-mudahan ya, Leslah selalu sehat, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Terlihat juga ya, Papa B. Udah potong rambut lebih fresh Ada budajah Lesti juga yang selalu menjadi garda terdepan untuk suami tercintanya Doakan support dan doanya terbaik ya Momen romantis ini selalu diperlihatkan oleh Lesti dan Rizky Villa Kita masih menunggu kabar terbaru dan pastinya cidukan vitamin lainnya di pagi hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fati Update yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru mengenai bunda Lesti Keciora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.